oke oke, iya wes, oke terima kasih ini masih proses? masih proses ya masih menunggu ya kami ya? ya oke terima kasih Mbak Oci. nanti ya, jangan lupa ya, si saat hahaha oke makasih. terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya, Reza Adiluhum di channel Reza Adiluhum oke, okay, pada kesempatan kali ini kita lagi mau jalan-jalan ke.. kemana guys? tempat yang membagiai oke, okay, kita rencana ini mau ke Jogja nih oh ya, sebelum lebih lanjut Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. amin. Semoga perjalanan kita kali ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan perlindungan, sehat semuanya, selamat sampai tujuan, sampai pulang lagi ke rumah masing-masing. Sapa kaisi, amin, bantu, temen. Ya, amin. <coughs> Sebelum lebih lanjut ke video kita ini, jangan lupa tolong subscribe channel Reza Adiluhung ini ya subscribe oke okay. dan kemudian like, serta silahkan share video ini kemana pun anda mau teman-teman semuanya oke, okay, ikutin terus perjalanan kita see you kas pemalang guys hmm, sebanyak jalan ini, banyak yang jualan nanas nih kata mas bompinya Mas pemalang ini nanas nih, aduh nggak oh, kesesum ya, nanas lagi tuh. ini nanas lagi nih, ini cuacanya juga lagi nanas, ah, nanas, nah, cuacanya juga lagi nanas nah, lagi. nanas lagi, nanas lagi, iya banyak banget ya, akhirnya temen John, nanti sampai di cucian juga, kita mau ketemu nanas lagi sudah <laughs> nih, oh dapat saya? iya sih, nanas nah, itu banyak, Jadi, ini sudah pendunia ya, nanas pemalang ya nanas madu guys nanas madu, jadi khas belik madenalon kena ucon yang pasti jangan dimadu nah, gue belik nangka juga oh ya okay, nangka ya, nah nangka juga. banyak, pakai lah enak, enak, rasanya kayak madu nanti kan jadi madu ayo jam 12 lah, 11.47 nanti kita lihat kita uh, masuk Jogja jam berapa ya jadi perjalanan berapa lama nanti kita lihat oke, ikutin terus ya terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel Reza Adiluhu oke terima kasih Best three, Bangun saat ini kita sudah mulai masuk di kawasan perbatasan Jawa Tengah, DIY, Magelang, Jogja, daerah istimewa, Yogyakarta, Bener ya. Oke, ya. <gifat> teman-teman di belakang kelihatannya udah mulai capek nih. Itu ada tampan dan ada dua, apa itu yang belakang itu ya? <gifat> Bagaimana? <gifat> Oke, ya kita lihat ya, kita sebentar lagi mulai memasuki. Daerah perbatasan, perbatasannya jembatan kayaknya nih. Oke, ini kondisi saat ini lagi mendung-mendung asik ini guys tuh. Ya awannya kelihatan agak-agak hitam tapi belum belum mendung banget sih. Agak mendung sih ya. Tuh lihat tuh platnya, platnya kita udah mulai ke plat-plat AB hoax ya kalau di Google Map sekitar 5 menit lagi sih cuman ini kondisi jalan wah ini perbatasannya ini guys ini dia perbatasannya oke ya kita memasuki melewati kita apa melewati Magelang ya apa Magelang akhir maksudnya lah ngomong memangkal temen sih nah ini daerah perbatasannya sekarang, pukul berapa ya sekarang ya? 15.54 ya jam 4, tadi kita start jam berapa ya? udah masuk tol itu jam 12 tadi kita istirahat sebentar di rest Semarang, Laran itu KM 6. berapa tadi ya? iya, KM berapa ya? Lupa 49 ya, itulah yang yang rasanya Gede Dewet terus sekarang jam 4, kita masuk di, di ya, Gede, dewed. gede dewed. orang gede dewed. Gede dewed. dibanding Esliya, yang buri orang kepercayaan ya bener. Gede Gede Oh, aja, oh bebe aja bebe kamu berisik deh, kamu pendatang baru udah berisik loh datang baru udah kebanyakan komen itu, Gimbal kok oh, belum ada tulisan selamat datang Jogja ya baru selamat jalan Magelang ya jalan Jawa Tengah ini begitu-begitu kita lewat Kapura itu, berarti sudah masuk selamat jalan, sampai jumpa Jawa Tengah oke okay. kita masuk ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini dia, saya ini sungai ya Ya Chun, ada apa ya? Koyo kan beton tadi. Kita lagi di Tugu Yogyakarta ini. Mana tuh gua apa sih maksudnya sih? Tugu wan. Kepala wan ya Mas. Tugu wan di Yogyakarta Jogjakarta. Terus dikenal dengan nama daerah Tugu. Dan ada stasiun Tugu. Ini no apa? Kalau kilometer Jogja itu Jogja ya, bisa ngomong-ngomongnya, Tuh, oleh. tenang, sih. Ini Malioboro ya, guys? Bukan. Oh, bukannya ya? Pak bu. oh, sih. Bu ya mohon maaf ya guys tuku ini saya tuku lah mali oboro di sore hari apa mas Kobi? kalau I need Oke, apa ya? Ya, sambil ngobrol ya, bap bap? boleh okay. Halo, mbak? Boleh. Oke, lo mbak, sama sore dengan mbak siapa? Oh, Ci. Oke, Mbak Oci. Ini di hotel El Royal ya, Mbak ya. ini kami dari Pemalang, teman-teman. Eh -teman. uh, baru masuk YouTube, Mbak? boleh ya, eh, iya. Oke, nanti dulu Bang di sana, Jadi kita ada channel YouTube-nya, Mbak. yang baru sih Oh, Yang dari Pemalang ya, Mbak? Iya. Nama channel-nya Reza di. Oh. Pak Reza, Reza lorong, nanti tolong subscribe ya Oh iya Pak. oke Mbak Onci, Sumba Mereka ya? Iya Yang tidak belum berlama? Siap Ini yang kelas? Deluxe Deluxe War deluxe Di sini ada tipe kamera apa aja Mbak? Ada tipe super remote, ber ada berdipa deluxe, ada deluxe frame-nya, kalau ada tipe suatu? Oh. Kita tadi, kami tadi yang deluxe ya? Tipe deluxe Deluxe LX di 835 830 830 El Mbak, ini tadi kami lihat di depan tuh banyak mobil ya, dari Davidson <tuk> ya? <tuk> ada, ada acara apa Mbak? Ada rempongan sih, Mbak Komunitas Mereka nginep di sini atau ngelar acara di sini atau gimana? Menginap <tuk> Oh, menginap? Oh, Acaranya bukan di sini berarti? <tuk> Acaranya di luar hotel <tuk> ya? Hanya menginapnya di sini? Uh, sampai berapa motor, bang Kira-kira, Mbak? Yang check in berapa kamar? 70 kamar. Ajib, 70. Oke, okay, John. Oke, <laughs> oke. Ya, Oke, okay. yeah, terima okay, kasih. Ini masih proses? Masih proses, ya. Masih menunggu, ya. ya? Oke, okay. terima Mbak Oci jangan lupa, ya, Mbak. Nanti <laughs> <laughs> oke, seru, seru, serius, serius, serius, serius, semangat, semangat, semangat. ada di kamar di lantai tujuh eh, hotel El Royal lokasinya di dekat Malioboro Malioboro dari belakan ya kita sekarang ada di kamar hotel saya mau istirahat dulu bersama dengan teman-teman de tamban saksikan kita nanti akan pergi kemana kita oke okay. terima kasih jangan lupa subscribe channel Reza di Luhung ikuti terus ya terima kasih